Tidak ngerelinnya gak berenang sih saya sudah diharap dia bisa barat aku akan bertanding anjir hmm? Aneh. Yeah. Aneh. paniklah paniklah paniklah paniklah paniklah paniklah, paniklah. <tuh> oh, RA RA RA mana RA RA RA RA Jangan. alihkan pandanganmu. Aku di sini. Jangan alihkan pandanganmu. Aku menjahit, untuk oh. untuk melancarkan serangan kejutan. Oh. Oh. Oh. Oh. Uh, kaburnya Uh kabur <tuk> <tuk> <Jeez. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Enak. tuk> santai <tuk> dah Oke, okay, mantap dapat. Halo. Nonton lagi <LEcko> pada nonton lagi, multi, ya. apa? enggak dapat. ini. apa solo bang haelum. Enggak bukan di lain di logo kok. Gila wah. Nah tadi Double lihat axe Ih aduh. Eh, Oh, dengar yang Iya.